Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak siswa suswi yang saya banggakan Untuk kesempatan kali ini saya akan membuat uh, Video tutorial Berkenaan dengan bagaimana caranya siswa login Ke Erlening Itu, nah, Agar siswa itu bisa masuk ke apa namanya airline yang madrasah maka caranya adalah sebagai berikut silahkan diperhatikan namun sebelumnya mohon dengan amat dengan sangat bagi yang belum klik subscribe di channel ya Alvinda ini mohon untuk diklik klik, uh, klik Subscribe pada channel Alvin Deha, nah, oke. Langsung saja, kita menuju ke TKP. Yang pertama, langkah kita adalah kita buka WA. Nah, kita buka WA satu kali begini, terus kita cari tautan atau link e-learning madrasah yang sudah di uh, share oleh Bapak Ibu dewan guru atau operator. Nah, di sini DWA grup komunitas kelas 9 sudah saya share link apa ini? E Madrasah ya. Madrasah sudah, saya tinggal klik saja. Klik satu kali. Klik Nah, akan keluar tampilan seperti ini Erlaning MTS miftahul Ulum Teluk Kita masukkan uh, Username Username ini Bisa kita ambil dari Apa namanya itu NISN Siswa ya NISN Siswa Kita cari INS NISM siswa, nah, misalkan saya coba yaitu Komaro, Komairo. Nah, klik, copy, terus saya masukkan. Iya, yeah, begitu. Terus kemudian saya cari passwordnya Komairoh Klik satu kali, copy, saya masuk di apa namanya itu HP lagi Ya. Ya. Aduh. Kita ketikkan saja di sini. Ini maaf, maaf. Iya. Maaf. Oh. Oh. Ya. Berapa itu? 81 ya. 81 kemudian passwordnya kita masukkan ini password ini kita masukkan X ya B V C C 41 ya begitu terus kita login Nah, berhasil Dan Ternyata sudah bisa masuk bisa klik dulu, saya menemis Nah, ini adalah Tampilannya Tampilannya seperti ini Ya, saya geser ke Tengah Kemudian yang berikutnya yaitu kita ambil kelas online, klik satu kali. Nah, Kumeiro ini adalah masuk di kelas IPA 9B, diklik satu kali. Nah, maka di sini ada beberapa menu forum, menu timeline, menu kompetensi, KKM, RPP, Ban Ajar, ada siswa, absensi. Ujian CPT Tugas K13 Tugas K14 Nilai rapot dan kalender Kalau kita sebagai siswa Yang pertama kali Yang harus kita lakukan adalah Klik absen Iya Klik absen Kita cek absen kita hari ini Nah Ternyata tanggal 13 Agustus Yang namanya Mbak Kumero itu sudah mengisi daftar hadir. Konfirmasi kehadiran pada 13 Agus 2020 pukul 23. Itu 19 dan Ini cara kita untuk apa mengkonfirmasi absen situ. Kembali ke menu awal. Nah, kalau kita sudah masuk di kelas online, kelas IPA. Maka kita cari siswa Nah, siswa yang sudah masuk ada Dwi Akyatun Ma, Ada Khasana Rizki Amela Amalia Ada Komero Ada Vina Nailun Nekma Ini baru sekitar 4 anak nah, yang lainnya kemana? Yang lainnya belum masuk Itu cara untuk login Siswa ke Arlaneng Madresa Kalau ada pertanyaan Silahkan disampaikan Lewat via grup Ataupun chat langsung. Begitu. Terima kasih Dari saya Semoga bermanfaat Kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullah Wabarakatuh